terus lantas kita mencari dan menyelidiki dari dalam sendiri bagaimana kita sehat sambil berwakafur bagaimana kita sehat sambil tata yoga yang meneng meneng oneng pola nah itu meneng awa eh tapi pola batin itu juga olahraga tegese olah olah rasa nih ono olahraga ini mesti ono olah rasa olahraga dohire olah rasa batin Sampai ke tingkat, dengan bersilah sampai ke tingkat itu, itu batasan yoga hingga kita ini, seperti yang dilakukan tadi, Pak. Dargul, kalau kita bergerak menuju keseimbangan, meskipun diangkat itu seperti souvenir Nabi Adam, itu. Nah, dengan kaki diambil sedikit itu orang akan ada keseimbangan. Dalam arti tubuh kita, ibu ngasih dikelongi longi nah pun memang seimbang prosesnya, dia seimbang. Nah, masih seimbang. Nah, ada di situ, Pak yoga itu termasuk bagian dari ini, kesehatan tubuh kita ngikut jadi kalau kita yang dijadikan imam ngikut batini dohiring ngikut sama dengan orang menjadikan imam dohiring batini juga akan ngikut dia bergerak jantung itu makanya ada yang menggerakkan kita mempunyai tiga alam alam sadar seperti gini alam di bawah sadar alam angan-angan dan pikiran yang tiba-tiba kita dikabulkan dari alam bawah sadar kita, atau alam tidak sadar, bagaimana tumbuhnya rambut, detak jantung, aliran darah itu, dikendalikan sesuatu yang kita tidak pernah ikut mengendalikan, tumbuhnya kuku rambut. Nah, apa kita berpikir, eh tumbuh rambut, sekian centi, eh tumbuh rambut, enggak pernah berpikir. Itu digerakkan suatu alam potensi, Pak, alam tidak sadar yang, yang ada di limbik sistem, apa namanya, temperalu, ah, otak tengah. Nah, disitulah potensi-potensi titik gaspot titik Tuhan yang mana Allah akan mengabulkan apa yang kau bayangkan apa yang kau mau pikirkan itu kabulkan Nah setelah itu apa yang kedepannya ini kita harus bisa membayangkan suatu potensi- kebahagiaan ke, ke kesehatan jangan kesembuhan kesehatan karena kesembuhan pasti diawali dengan satu sakit kesehatan nah sehat nah, panjang umur Pak Angan-angan itu ada tiga, pak. Jangka pendek, menengah, panjang. Jangan keliru. Jangka pendek rezeki, pak. Nek gairin jangka panjang kuingkup suwi. Jangka pendek, jangka menengah tentang masa depan kita dan anak-anak, jangka panjang tentang umur kita dan kematian. Itu. Nah, dipakai makanya di dalam takdir, takdir nggak bisa dirubah Takdir mati pasti, mati pasti. Tapi yang bisa dirubah nasib, pak. Nah, jaruhnya takdir itu nasib. Ada tiga perkara. Kapan? Nah, di mana? di mana? Seperti apa kau mati? Nah, iki sing dirubah. Mau kau kita membayangkan seperti apa? Seperti apa, seperti apa, seperti apa. Kita membayangkan orang mati duduk saat berzikir Kita membayangkan orang mati saat susut. Kita membayangkan mati singkus nul kotima terserah. Mbah Maimun Juber selalu membayangkan mati di depan Ka'bah. Ah, di jeda gitu. Kelakon, nah ini, ini, ini, ini, ini. ini. Ini ukuran jarak tempuh. Nah, kalau ukuran ini diyakini, oke, okay, top proses bergeraknya badan ini dengan sendirinya gitu, ibarat sampai bentangkan karet sampai berhenti di sini. Coba ini lepas, berhentinya akan, kalau bentangkan karet cekian ini lepas, tas dia jalan, berhenti. Berhentinya di sini, kita bentangkan di sini. Jadi takdirnya itu ada tiga ini fungsi nasib di dalam takdir. Satu seperti apa kita mati. Nah, ya nah, dimana kita mati, kapan waktunya ini. Nah, nah, kapan itu tidak bisa kita memilih tanggal, bulan sulit. Hanya orang-orang kos seperti Raden logo baris itu tidak bisa kita memilih tanggal, tapi memilih ini. Nek wis gede anak putu Bulan aku dulu anak putuku bahagia monggo itu kita kita ngasih standar masa-masa di mana ada teman saya yang ngomong aku jangan sampai diambil nyawa aku sebelum aku melihat baik dulu saat umroh seminggu kemudian udah. dia tidak merubah <tuh> nah, kita dengan standar masa nih <tuh> kapan seperti apa kita membayangkan meninggalnya orang-orang yang Husnul Khotimah sering adopsi siapa wali-wali yang Husnul Khotimah Oh, semua wali yang apa yang kita dambakan apakah dia mati setelah baca Quran ataukah mati uh, apa, meninggal dunia setelah dia sholat Solat. ataukah ada yang meninggal dalam keadaan sujud ataukah meninggal dalam keadaan tafakur dan lain sebagainya dan lain sebagainya silakan anda pilih nah, membayangkan hal-hal seperti itu tentunya harus nanti global semuanya nah, terus di dimana katanya nah, ngomong-ngomong aku gak gelemban rumah sakit seringnya kelakon kelakon <tuh> Nak mati ojo, ojo sampe ngerepoti anak-anakku. Ojo nong, ojo nong, ojo nong, ojo nong, ojo nong, ojo nong, ojo nong, harus ada ojo nong, ojo karena ojo nong, ojo nong, Allah nong, ojo nong, ojo nong, ojo nong, ojo nong, ojo nong, ojo Nak tak dermati pasti Pak Ning nasibnya akan jorunin takdiri gus ini so, dulu mati itu pasti pasti gak mati ndak ndak mungkin nggak pakai Insyaallah itu itu mati pasti Mas Yunabi yo mati singjarin oleh abadi pada abad zaman karena suatu permintaan nasib aku jalur nasib hidup dan mendampingi orang-orang marifat nah itu Nabi gitu menjadi guru jadi segara maha guru laku itu ditentukan nasibnya di situ. Tapi kalau kematiannya beliau pasti, tidak mungkin tidak itu. Nah, jadi kalau ada orang nggak mau ngomong mati gue mau bukan masalah nak mati ini pasti nurun nasib itu yang dia hebat bisa. Nah, makanya itu dipastikan itu dan Rasulullah juga mengatakan segala sesuatu pada akhirnya tergantung kebiasaan dia itu dalam suatu kematian itu kata Rasul kebiasaannya ngaji yo mati kebiasaan kebiasaannya yo mari gelegein wis cublek sesuai dengan kebiasaan sehari-hari yang diambil oleh Allah makanya dibiasakan oboh dalam suatu kebaikan tentunya kita pilih kebiasaan yang baik untuk kita istiqomah saat nanti diambil ya pada saat istiqomah <tuh> itu sesuai dengan nih biasa nih nah gitu ya Nah, kebiasaannya lang doli sok mati diperlukan wanita adek-adek nah, laki-laki gitu, sesuai kebiasaannya pokoknya gak mungkin gak sesuai kebiasaannya karena rasulullah menyatakan seperti itu oleh sebab itu kita mempelajari konteks daripada nasib ini karena kita mampu merubah nasib ini dengan doa, dengan ikhtiar, dengan sedekah dengan mendoakan yang sesamanya dengan sabar dan lain sebagainya Inilah yang mampu merubah Ibu saya hmm, Iya ini Dibu. yang mampu merubah itu ini Itu Pak Jadi mekanismenya Dohir itu Yang seperti diucap no Mbak Imam tadi Ada betulnya karena memang Dari konteks ini hingga kita Berpikiran untuk bisa sehat Berpikiran untuk bisa sehat Dan dohir getarannya ini Adalah Resonasi daripada batin Getarannya tuh. Karena Allah menyatakan kalau kita bertakwa Mengucap Allah itu bergetar seluruh tubuhnya Berarti ini resonasi daripada batin Hingga saat kita sakit Berapa anu berharganya itu kesehatan Hingga kita langsung otomatis Dengan cara kita sendiri ingin merubah Dengan menggerakkan olahraga itu tadi Supaya jantungnya sehat Bagaimana Nah akhirnya ada olahraga yang sifatnya Diam tapi juga berpotensi mm -hmm. ya Jadi, seperti yg, yoga. yoga. Nah ada yang olahraga sifatnya olahraga okay. betulan itu mm -hmm. dengan Isi. tidak nah. anu dengan pengetahuan mm -hmm. dan pengalamannya itu masing-masing arahnya ke sana. Hati-hati hmm. <tuh> nah, karung Pak. badan <tuh> lukruk agak lembur olahraga, males, <tuh> <saat> apa <apanya>, lemes. Ati ini ya bahaya, potensi atau uh, <tuh> stres dan potensi semangat itu tidak <tuh> ada saat itu coro lele nunur redu adu anak wcd-adu itu bahaya kena angin citi mati bisa. nah jadi nak umum wiske segeri arang-arang itu waduh gandui semangat hmm. semangat hidup yoga ono tinggal ajal menjemput nah jadi dipotensi no hasrat itu tadi hmm. Nanti kalau mau nggak suka olahraga boleh dikatakan yoga. Saya pun juga tergolong orang yang suka dan tidak suka. Dulu mudahnya saya suka. Tapi karena mungkin karena pengaruh pekerjaan dan cara berpikir dan mungkin pengaruh ibadah juga hingga saya kurang olahraga di sini. Tetapi saya sadar dari pengetahuan pengetahuan sehat itu. Terus lantas kita mencari dan menyelidiki dari dalam sendiri bagaimana kita sehat sambil bertawakur Bagaimana kita sehat sambil tata yoga yang meneng-meneng-meneng pola ayo nah, meneng awa. Eh tapi pola batin itu juga olahraga Tegese olah-olah rasanya olahraga kini mesti ono olah rasa olahraga dohire olah rasa batin semua aktivitas yang membuat orang itu Bertubi-tubi baik itu pola dari badannya hmm. Ataupun pola zikir dari rasanya Itu sama seperti Semuanya mengadakan hmm. suatu getaran-getaran Yang arah larinya ke jantung hmm. Olahraga juga arah larinya ke jantung hmm. olah rasa juga arah larinya ke jantung Salah konolahraga olahraga bahaya untuk tubuhmu Terlalu kentol Pak Minton malah jantungmu pedol hmm. Salah ke olah rasa ke olahraga hmm. bahaya untuk Kodok ay, kodok salah sing Singkono, wes jantungnya dapat debar wis sarap motoriki terganggu. Sing awak musarap sensoriki terganggu, sarapionoluru, sensorik dan motorik. Wes motorik kon olahraga badanmu, sensorik olahraga badan, sensorik, olahraga badan sensorik terganggu. wis mari, karpe marifat Demit -demit malah kita lelembut, demit-demit malah koncoan salah sensorike salah olah rasane olahraga olahragae tok ini malah jantunge nah Pak mati. Nah, Pak Andri. <tosok> salah olahraga. Usia gitu kudune berjalan kaki dan bersepeda. Sama dengan orang salah rasa. Karena PAI, karena PAI jadi diri, malah langsung ketemu diabetes. Kali nah. ini jantungan malah edan edan yuk ya malah langsung mati orang Wakmuto. Saanak ibu Joneisen to yuk ya mati kaguh eh, ngono malah repot. Ya. Dampaknya paling hebat itu olah rasa itu neng. Nah. Jadi olah rasa disediakan kesehatan untuk seluruh tubuh itu dari saraf sensori. Olahraga disediakan seluruh tubuhnya untuk saraf motorik. Hmm. Naik batu kan setruk saraf motoriku terganggu putus motorik motorik terganggu gokini buku nunggu ini ah ono setruknya batiniku wes di puan dan iko balik meneku dan iko balik menek wes wes kena setruk kuno ketambahan karo setruknya batin opo fitnah fitna to aing nung ngelek wong to aing semua nengakon dakonk nih wong iko itu setruk Sensorik ke guru bawah, vespa arah ikut nak ku inggunuk sampai mati ku baru pandekin, naik motorik ke ingunuk woi ditambah nih terapi iku, mitna, nganu, irit, meneng, di terapi ingunuk, naik motorik woi ikut tuanuk terapi nih pak, terapi seumur hidup biku sensorik, Wong suka mitnah na, suka nganu iri, dengki umbalik meneng kumpul, ikut-ikut di terapi dia open terapi nih, kewenang de, kewenang rumah sakit jiwa di nang ini kudu gumpul kumpul ambek areng ini menangko celokan, ungu nak balik meneng ku meneng sangkep mengunung meneng, ini gua, gua udah digumbul dong, gini gua baru waras sampai samati ini, nggak gua <tuk> nak mati, gua karena kepeka so waras sih gua, jadi bener-bener DRP kekerasan, iseng-eleng-eleng, gua kesana ini kalau kono-kono bener-bener gua terapi ini, baru, ada dicurigai menengun, balik menemit naik <tuk> gua, ribu lubi marodun, pajedo melempar, dan ditambah penyakit terus <tuk> tambah, guys so waras, gua nak marah-marah seriti, mari-mari mati, pak. Mari-mari ini -mari mau nunggu, enggak iso ikut stroke. Ya, pak stroke, ciba luwe parah di stroke. stroke, enggak ada, tidak ada, tidak ada. Sini kru enggak ada, jadi oksigen ya, seperti oksigennya enggak ada. Leng, enggak ada. ada oksigen kawahrunya itu enggak ada. ada. Tapi nak rungu pengajian gini koyo-koyo itu obat. Nangis, tenan itu stroke jiwane, oke, lebih berat oh no, oh gede, no, sing kene, anak ini waras, oh, no, oh no, oh, no. Anak -anak ini, oh waras, oh no, waras, oh no, waras, oh no, boleh nang kamu lah lampung nih karena gunani karena sesungguhnya bukan gini sendiri allah allah deh sih allah allah dirinya sendiri dirinya sendiri yang sakit ada orang gitu tuh lah gitu tuh jadikan ayat untuk kita belajar baik gunung menungso gunung gunung bu yois ini dunia gimana macam terus kok ada nih gunung si gunung lu gunung gunung biasa nih nih Yum, maaf yo kak nggnye. Yum miskin, gulunganu. Udah ngomong sumbungi kok yobong soge nomor siji. <tuk> Lono itu hati-hati nak, gue hati kok enggono bihati-hati. Hati-hati. <tuk> Us gak duwe opo ngomong marsine luru dididik no pali. <tuk> <tuk> Nggak nah, cukup cukup enggono tak cukup. Yg ngomong gitu. Oe, masih oes keunangan pinter berkelit karena setruk hmm. karena setruk umur setruk jiwani nah, tadi koyo setruk awal ini hmm. masih roysofogus pamane setruk nanti hmm. si iso doa hmm. si ono kesempatan hmm. tapi nabis jiwani setruk diperbaiki koyo sulit sulit di ibadah yang koyo koyo So aku nak ngene tak sobo masjid mm. wis dikai ngono lali. Dekoratif ba. Mari-mari <tuh> nak mati. Wis rusak. Harus sae apa karena gak pernah muruh kabur dan mujahadah. Dalam arti tidak berusaha untuk menghilangkan sesuatu hal yang baik kalah niat lugu, karena niat le. Menunggu saya, gue sok karena masih wong le, sok obatiku karena sih didelok karena kok kerja, allah kuniatnya dijaga. Ini nama nama rubin niat. Begaloko joyo, gue sudah diwali. Oh kok gue enggak, enggak, enggak si api. Begaloko joyo di dadeng wali selain begaloko joyo. Ake pak, karena kalah niat. Niatnya begaloko joyo, gue masih prosesnya teteh begal dice. Niatnya si ape pak. Kepengen ketulung karungung. Kepengen ngeimangan uang. penak orang mangan tikus. Saat ikut ekonomi keadaan jatuh mau coba itu. Saking luhurin, meskipun prosesnya salah. Hmm. Imam Ghazali ngomong, niat api dibungkus karo keadaan api, hasilnya api, Pak. Nah, jelas, niat api, prosesnya api, bungkusannya api asile api, ono menel niat elek bungkusannya elek asile elek, ayah luru aku gak usah dipikir, sing dipikir kia api ini, uang luru, ono elek luru api luru loh, sing sing sing api sing di niat bungkusane api bungkusannya elek asile api, niat elek bungkusannya api asile elek, bumbomoh aku niat nipu sampai bungkusannya api wah ganteng lah dengan bungkusannya api waduh nasing wedo dirotong wahyu nerek masih kurang aduh sayu hai du ngedung-dungin kapusi nipu loh iya kan? karena aku mau niatnya elek niatnya tak tipu buang bungkusannya api pasti hasilnya elek ini api bungkusannya elek hasil api opo bungkusannya asal gak di Sengojo ya hasilnya kali Joko Niatnya api, bungkusannya elek Jadi begal hasilnya Api Oh no sih niat elek, bungkusannya api Hasilnya elek Balam, bilraudah Seorang wali balam bisa mati kafir Balam bilraudah ah sok Aku gak ada di wali Tidak ada deh wali Danya tak re. Wah, wow, bungkusannya api! Jeker kemenangkar, kusyolo, jualo, lah, bulu, wah, tau metu-metu nanguli, kamar, wadhi ulama wali. Ternyata sufiya deko setelah kemampuan power hebat, kewaliannya timbul. Nabi Musa ditelur, sampai bingung muter, kagak ketemu temu dalan, seorang nabi. Sokalah kawan, akhir mati ini kafir. jadi di dunia ini ada ah yang terpenting jaga dohir batin kita dengan membungkus jiwa kita hujut sampai setrum pak pun kudu wahle pak elek terus pak kan? karpe elek ngingelek itu lebih parah setuker jiwa ini. ya jomu gomu kame diwakar neng karpe gomu kan? gomu hujut sampai gini kalau ngono malah gini oh elok iku alo ya dan oleh masih aku sih jelas nubi ya berdipodohai jangan sampai kita berusaha untuk baik ini mengkaji untuk kebaikan kita nggak menginginkan seperti itu Cukuplah kita sehat makanya dimulailah kita ini dengan tabiat dan nawaitu itu yang baik niat yang luhur karena inam namanya tadi kucing lebih sing didulok pertama awaliku nih ade baru digelar no perkorok-perkorok Kowe <tuh> hmm. na niat nang pasar iwa sing dipikir mesti mangan iwa pelakuo gurung keto, naik wis nyedai mesti nyedai pasar iwa mesti sing mambu-mambu iwa wis, wis nyedai lancur dolo iwae benar hmm. nak niat tuku parfum wapu daliw niat tuku ampu dalgung lewat dalan tiga masalah takwis nyedai parfum pasti sing ono ambu-ambu ambu, rakyatanku milih di bagi demikian kita kalau niat kebaikan prosesnya itu belum bisa dikatakan jalani iwak karo jalani nangoni minyak wangi kumpo-doh nang pdc konon dodolani wak hmm. Ya loh, nang support market, ya. Oh, no. oh, no dodolan minyak wangi, ya. Dah, lani bodoh, kadang sing ditempuh, hasil lagi, Pak sama enggak, dengan yati ah. eh. begitu nyampe PTC. Kalau sampean tuku iwak kepingin nih, wah, opo sing Pak iwak iwa. iwa. iwa. Saat sampean nih, kupingin ah. parfum, opo sing ditugu. Ah, iya. Dah, lani bodoh, pak, bodoh, main karetnya nih, hp ari. Ayo nang PTC, lewati <laughs> di mana, yuk, tap pi sing dituku opo tergantung karu niat nia. ini awal, ketemu wong luru ini lu tunggu ku ngarep, kebatopo ulang gus, sampai gus minyak wangi, hmm. jadi orang hidup perjalanannya <tuh> mungkin hampir sama apa remaja dewasa menikah punya anak cucu hasil akhirnya tergantung niatmu niati untuk apa itu Berumah tangga juga untuk apa bekerja juga untuk apa sing nyenteng di kenopo gaji yang sama penghasilan berbeda sampai 10 juta mau nanggung ngumpah patok istri anak sampai dewe anak luruh. W10 juta Ono konco musik dengan jabatan yang sama gajinya 10 juta nanggung mong 10 luwih nyenteng wong 10 ternyata yang dilih selidiki -dili niatnya berbeda niat si tewek aku nyambut gawe rek untuk anak bujurku sing si dok kula nyamut gawe kepingin gali pulang punggung keluarga ku lebih berkancing tulang punggung kuwe mau dicukupi anak bujurku to, sing iki isok jamin ibu eh e, sepuluh ehku 10 juta lebih berkancing kok niat pak dengan gaji yang sama malah isu tuku mobil bareng bingung akhirnya timbul iri gaji potu situ isu ini situ isu ini aku ikut terlalu esi kurang setengah mati nyical sebut mobil lain mangan si utang utang ah singgih, nggak ngerti ono, perjana perhubungan ini kemana? Eh dilalau nanggung sepuluh suatu saat deres adiin e, doru jeki, iki di kandang. E, iki loh mas, tauruni telung juta mas. Alhamdulillah adik situ eh, e, iki loh mas petang juta mas kayak aku nurut di bank ada ngontra. Alhamdulillah malah itu gua popo. Ini loh konsepnya, <tuh> Pak turu gak Pak? jeruk ya, nah itu yang perlu Insya Allah kita itu kalau gali butuh allah akan nyukupi kebutuhanmu tapi kalau gue gak gali butuh kapan allah nyukupi kebutuhanmu pak nah gue nggak lagi butuh, cukup. nih nak gue nggak lagi butuh, kamu punya. <tuh> ya <tuh> cukup apa sih kok butuh? kebutuhanmu sih itu, ya gue itu. hmm. ah um. di balik. amin. ya wes amin amin amin. berkah berkah. Mangga, mangga, amin, amin, amin, boleh Pak oh, aku alhamdulillah ayo Pak. amin, amin, amin tadi Di ya, ya, tadi. Oh, ya, ya, ya si hati, amin. Bawa. Amin. Ya, ya Oh, siap. Sampai Oh, iya enak udah lupa dulu. tak, kos Itu terus nggak iso mampir Iya, aku kayaknya mampir krek, krek, krek, krek, krek, krek, krek, krek, krek, Alhamdulillah, amin. Amin, lagi, amin, amin. Makasih, Pak. Penjelasannya tadi, saya Iya, ada satu lagi yang ya. sini. Mbak, ya, ada satu soal Iya, ada nah. punya. Oh ya amin, amin. Siapa? Siapa? Siapa? Gus, Mbak, Oh, ini Oh, oh ini, iyi. oh Pak Oh, Pak moga, moga. moga. ini nah, <laughs> <tik> <tik> <tik> eh. <tik> program kesehatan bisa yang dinamakan nakesapi ini proposal udah masuk sampai chatim. minta <tuh> nda dua bisa masuk. Salon. Opino, ape ni opino? Ape mu, ape mu? Lali kon ku dibawa golongan Pengen hilang menek. Oh lang sampean sampean sing niku gak bingung. Asalamualaikum. <hati> <hati> <Jodala. hati> ya sudah <misterius> lalu wow. <Reserve> Bukan di Iya, enggak apa-apa. Besok di program kesehatan itu kan dilombakan setiap kecamatan. kebetulan programnya istri itu yang dinamakan nagasam itu menang sampai nasuk umay dilombakan ya. lagi kalau menang nasional. nasuk <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Bukoh. masalah mati itu misalnya seperti mati pembunuhan termasuk pembantaian nasut <tuk> mas ya, itu, tuh, ya. Masuk, Jadi itu bukan mati atas takdir allah. Pembunuhan pembantaian G 30 SPKI juga bukan takdir allah tetapi bagian dari sunatullah ini begini seperti matinya virus orang-orang kena virus kalau sudah mati karena ranah sunatullah itu suhada dimanapun juga suhada nah, mati dengan kata rasulullah bencana alam banjir tanah ah ya berdoai banjir air yang kerebat banjir itu ngapung terus mati yuk tenggelam diisi tanah longsor nah, semua bencana-bencana alam itu adalah memang mati yang tidak dikendaki dan bukan ranah suatu takdir tetapi dikendaki Allah karena sunat Allah. yang mana dihormati jadi suada itu dikarenakan bumi ini butuh darah untuk bisa nyiram-nyiram nah, nyiram kehidupan dengan kehidupan nah, makanya tanduran itu isok kukul isok subur pisau buah enak dari rabu kukuk Sing dari bagian kehidupan, nah, kehidupan masuk telek nah, itu dari bagian kehidupan. Supaya iso ngono lah. Cuman sayangnya ini enak, kan kok -e. nah, Kalau mati bunuh diri tidak ada. Allah men men menciptakan manusia, rananya mati bunuh diri itu tidak ada, nggak ada karena manusia itu diciptakan. oh kok umurnya ulang Umur ulang dek deh bunuh diri karena kurang kuatnya iman karena bisikan setan ini hingga dia putus asa iman eka kuat putus asa gak ada lagi jalan keluar apa yang harus dia lakukan hingga cupet enak mati nih Bang Anula di saat itulah kematian itu menjemput ranahnya ya sisa waktu ini tidak ada pertanyaan di alam barzah. belum diproses nunggu makanan ngetok nangkono ada di surat Alin prom ayat nah Seratus dua puluh dua, mereka mati di jalan. Oh, berikan saya dengan saya itu berjalan dengan, dengan masyarakat manusia. Serupa ya, geng-geng bongko, geng-geng, geng-geng bongko, bongko. Saya kan kami, geng-geng, geng-geng, geng-geng. Hai, mari masalah, Serupa pula orang yang dalam mati dalam keadaan gelap gulita. Yang sekali kali tidak akan bisa keluar dari matanya. Yang kurma mati bulu, dirinya itu. Sekasar nadinan dimulainya ngomah yuk kangelan untuk kangelan sampai batasan waktu ditentukan dengan kematiannya takdir, takdir tugasnya gurung selesai makanya dia di di diizinkan di, di Allah untuk ngetok supaya apa eh BPE ketemu gong singisong beneno itu di pak pakai dalam nah, nih loh disamponakno Nanti Allah itu adil, mesti memberi kematian orang itu dengan cara kebaikan. di Disinilah kita potensi untuk merubahnya. <tuh> Bapak nak mati dengan begitu, dia gugur dalam nasib. Tidak mau merubah nasibnya. Gugur dalam nasib. Bukan gugur dalam takdirnya. Takdirnya takdirnya masih di sini dia. Ini nasib yang disekak. Mati dibunuh pun juga begitu, sama. biarpun dibunuh sekalipun. Sisa waktunya ini masih ada, makanya kok kok ono duga keselamatan, Mati kecelakaan sama, Allah nak ngadir mati kecelakaan habis, hmm. Pasti tidak Pak. Dari situlah kita ada doa untuk tensi untuk merubah doa selamat tolomah selamatan di bimu walafiyah dan di cesati waziyah dan di bimu wal-barukan wal-makfirotan badal mau kalau maafin sakratu mau banyak hal sih kubur selamat gak mau ikut, toh ibu salih atir tapi yang pernah kebantuan itu berarti masih penantian iya menunggu sampai ya. Oh, nyatani ono singklos, nyatani ono sing selamat. Karena berdoa. Nanti tak kunikun kau selamat berkat doaku, berkat pahala amalku yang kau. Nah sih selamat ya istri, makanya Allah merubah nasib suatu umat jika lomba tersebut mampu merubah saya berdoa seluruh jamaah ya Allah. Supaya nggak kena pembantaian saat virus. supaya gak kena virus saat terjadi. Ada jamaah abu liar ya itu kena virus, Alhamdulillah saya kesehat. Doa kena situ, kena ini, doang. Kunci <tuh> Yo ya, umpama ini duduk virus terjadi tahun koyok 65 PKI apa yang kita lakukan sekarang apa yang kita lakukan sekarang tetap kita berdoa minta selamat dari malapetaka musibah yang sekarang nah inilah kita harus mempertahankan akidah kita lewat nasib nasib yang ya. perlu dirubah nega nasibnya kita culo dulu mbak Yona uang wabah ini Nah, nah, iya. Makanya, ini kekuatannya hanya doa di dalam diri. Doakan untuk dirimu, untuk keluarga. Aku gak mau keluarga, gatok jama'ah, wa. dirimu untuk keluarga, anak, istri, tolan taulan, opolu, keluarga. No. saling, opolu, jadi nggak haki, ayo wasiat, memwasiati saling ngilingi masalah kebenaran, masalah kebenaran hakiki, iki-iki, sholat jenkin ring doa sebut filosofi aku sampai kena keluargaku jaga kuangku sikumbaleku ku, melaroh kau nak berdoa jaga dirimu dan keluargamu loh es kurang ngobrol eh, keluargaku besar terdiri atas keluarga yang genetik dengan keluarga jamaah ah, keluarga besar sampai mempunyai punya keluarga juga antara keluargamu sendiri dengan merduamu keluarga-keluarga metuahiku di kongkon, kongkon joko disinilah potensinya nah supaya wabah-wabah tersebut musim bencana ya kita berdoa untuk supaya kita terhindar dari semua bencana yang kita pertahankan adalah sunnatullah pak kodrati kalau Allah itu menciptakan manusia penuh kasih sayang bahkan pada akhirnya itu khusnul khutimah semua pak Gak ono Allah nyim taknoiku mati aleku, gak ono mati aleku. Allah gi roman roli, bismillah Semua itu ditaktikan oleh Allah mati baik khusus khotimah. Perjalanan ini loh, imilah permainan nasib hingga menyentuh takdir sesuai atau tidak sesuai. Ini kita dalam drama kehidupan nasib, hmm. kehidupan Nahasir. Tapi kalau gitu tuh masih di sana, Semuanya kan pada musuh. Sujudul ciptakan sudul kasro Dari tunggal dari wujudku menjadi banyak diri. Dari yang banyak menjadi tunggal Semuanya pada diciptakan banyak kenapa kau ada, ada yang begini Allah hadir semuanya akan muksum, ayo rasa semuanya akan sempurna kau ciptakan dalam perjalanan hidup ini loh pak akan tidak sesuai dengan komitmen yang alas tubirobiqun disumpah di alam luruh oke Dicul no. ide gak sesuai karo jamin. Jam 10 itu kok kon? Api, jam 10 lebih sekitar gak sesuai, Dalam perjalanan gue ngepas, no angel ini hanya orang-orang yang mampu belajar ilmu kehidupan dan kematian inilah Orang yang pas. Hmm. seorang ahli golok karena dia dia hari dia jangkut melempar bulan itu sudah 20 tahun paling banter nyedah ini Kak iso waduh belum iso oh, malah pas latihan pertandingan katawan ini iso. abdilani Allah itu sudur kasnafir kok akan kembali kepada diri tunggal Sungguh. tapi kenapa perjalanan kita akhirnya dibikin budi pekerti usnur demi anggere kematiannya dalam suatu unsur kebaikan bukan kesempurnaan itu yang kematian yang bukan kesempurnaan nah, ada kesempurnaan yang mungsu Ah, ngono Jadi ketahuilah bahwasanya Allah itu menadirkkan kita semua mati baik. Tidak ada tidak. Semua mati dengan indah seperti kau tidur kata -tidak. Mendambakan semuanya kalau ada orang yang mendambakan kok kita tidak. Ah, enggak Allah. Wali ono sing Martin neng aku gak, ah mesti neng apo toh, apo yo aku tike neng ono lo kah ape ko Kodok, saat apo karo semua suci, bayi di limo karus karo sing dole, bakalane ambeseng, apikunak ah, di takonikun, bayi ini suci kah pak, masih sing si calon wali sing si calon rojo di taktor, nang di iki bayi limo wolu iki apik kah ape nggak, oh, fitrah api sama dengan kematian itu baik semua diciptakan dalam keadaan suci ya. kematiannya pun juga suci pak semuanya disinilah kita enggak cerdas oh. gagal oh. takonono bayiku masih bayi Nibir Fir'on karubah ini labim Musa itu bodoh Pak takonono suci ke apa dan seluruh tempat demikian ya. kematian juga suci karena Allah ya. laman roli diingat loh, Bismillahirrahmanirrahim ben, setiap aktivitas kita diingat menak aku ki kasih sayang kita yang keliru mempersepsikan ini nggak ada Allah mengani, sekali-sekali Allah menyatakan, aku tak pernah menganiaya hamba-hamba tapi dirimu yang menganiaya dirimu sendiri. sadar bapakmu -bapak. KPU sudah diwali ke Maka siswa dikembalikan potensi nih saat kita dibangkitkan dengan alam Maka ku tajamkan segala indera dan penglihatan. Jadi waktu undang-undang rumah asari ku kepe dah diwali Sunan Kalijogo kepe dah diturunkan dari Jaya lagi Hingga dia tidak bisa meracalah celaka aku siapa yang membangunkan aku dari tidur Surat Yasin. Ayat 52. Sesungguhnya kurang-kurang yang merugi ya Allah turunkan aku di dunia, tuh gedung KAP aku akan memperbaiki karena wis tembus pandang, wis apa, wis ahli sniper, ahli perawangan, wis tembus pandang KAP ya, tadi wali KAP ya, untuk poni pirang apa, tanggung dulu buat wis mutasi genetik KAP ya, wis metamorfosis, wis jadi kuku KAP ya, gak ada di ular KAP indra tajam pendengarannya itu aja, waduh nyesel capek, kurang usah di nas di, timbang karena gus jalo ya diminta ini gus nangis capek, melayu capek, bingung, nggak ada tempat untuk ya Allah tapi ya gus bingung, tetep diskresi, baru mengerti na allah kurang sesungguhnya aku amat merugi ya allah gus ngerti na Allah romanku, ngerti puramanlo, ngertiin ada nenekumat ini, sembunong apa? tapi kenapa aku terjebak dengan ini? Makanya aku tidak akan pernah menganiaya hamba-Ku hai manusia. tapi dirimu lah yang menganiaya dirimu sendiri. ko nak senengkan gua, wakmu dewi nak susah, wakmu dewi. seluruh dunia ini mumin semua, iman semua, tak lambai dan murangi kemuliaan seluruh dunia kabur semua gak reken aku yuk karena bailan ngurangi kemuliaanku dirimu sendiri yang merasa kita itu bisa bersedih ada orang yang susah ataupun orang masuk neraka apalagi Allah makanya sesungguhnya Allah sampai Nabi Muhammad itu bikin skenario dan gak nyolok nyolo skenario Tiga, hai, hai, hai, hai, hai, hai, supaya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, potensinya allah kasih sayang kepada hai, hai, nabi hai, hamba hai, hai, hai, hai, ada punak sampai mati nih koyo ngunuiku kebaju temen musuh, so. puis disayangi koyo obrol, kudo karu ikiom aku pak, Sampean-sampean keluarga kudulan, ono oh, pura gak muli, tetep dikei, diperhatikan nama allah, nang di bangdaku sana, labu gak muli, dibeli terus karo allui, ono opo kono kono ini badut juga pak, aku gak iso pulang tak transferin, wes gak pulang gak mulai meneng di transferin menengat gua gak pun, yang susah si dikeimangan taruh bos jono si dikeir rezeki, utang meneng ke belgium si di meneng, kemudian terus kerusan lo itu sampai pada saat takdir kehabisan sinyal HP wes, pertes gak iso mulai gak iso balik wes. sedangkan allah itu konsekuen, enggak ono allah itu gak konsekuen, harus mempercayakan kepada waktu, mekanisme sebagai hukum alam, hati-hati makanya kalau kita cari roman prohiu kok gak temu kelemahan allah Bahkan Allah menyatakan dalam suatu hari ma'asubah gaya indahwa Nek iku kebaikan ikut dari Allah. Coba. Wa ma'asubah gaya Tapi kalau keburukan dari manusianya sendiri. Termasuk kematian yang lahir itu disamakan. Lahir dalam keadaan suci, mati suci. Itu Allah ngenas. Awak munteladap, beladap. Terus hmm. kau menyintai dunia, akhirnya memberhalakan dunia, aturan, mempersepsikan Allah Maha penyiksa, You tetap menegosongkan. Karena Allah tersinggung, aku duduk Maha penyiksa, konsumi ini, wadinya kalau aku tok ingin, aku mikir aku kejem. Padahal Bismillah Romano Bismillah Mangan Bismillah Abu Jeting Bismillah Ungu Bismillah Delu Bismillah Aku melakukan pekerjaan Bismillah Romano Diling sedino Serdino 24 dua puluh empat jam ini pengpirocon ngomong Bismillah Aku Ki Romanoi Sebutin Aku Ki Romanoi Sedangkan kau ini lu agak mau kuplu anjo mentumi warung-warung nasio pakaian putih kau yosin dua satu dua ini keliru Terus Bismillahmu nanti, mesaknya ambil wong itu nanti, keliru, <tuh> kliru <Okay. tuh> <tuh> keliru. Terus kau gayo, berdisane panik. Terus di allah, <tuh> kulimat Kalimantan Bismillahirrohmanirrohim maka hambar seluruhku kunci segala nikmat kita pada Bismillah manganang warung disebut nama Allah gak beli malahnya ngomong warung oh punang oleh Wongromo dengan ini Bismillah wosmi ini kalau ngomong-ngomongkan Nuno itu disebut apa yo Bismillah cak masyosakpering tuh halal noka gumu gak usah repot-repot tidak ku bersuli dalam beragama sura kalhataya 7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 Oli boju iki daging asu ngomong bebek iki bebek iki ku enak e mangan plek dikandani telung dina sing wingi ta pangan iku asu astape lu gak perlu tok grogrok grog. sik resiko koniku kon gawe sulit awakmu dhewe mangan hmm. mau asu ya, namanya, <laughs> ya. ha enak apa kowe dosane tak kena kon meneh ditakoni nang pikirani iki gawe beres lah gampang ah kon lapu mangan asu to ha nah, iki sing gawe lo ku ngaku, walaupun buat tempurun, anak besar itu ngomong asuh kan pangan, <tuk> nah, nah, eh, berhubung karung, eh, kawan dusun, karena ngonoai, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Salah saya berkara itu. Nenek nah, apa, -apa ngulung, bu, akhirnya negeri. Ya, tak tanda omongan iku gatel. Nah, nah, nah, Bismillahirrahmanirrahim sakit, Pak, ngulung, ngulung. sampai dulu, ibu, ik, ya. sampai uh, itu uh, malah dia. belajar iku, sing mendalam saya eh, sampai niku ngomong tapi nangal Quran Nono hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah ibu harap ibu nak concern sembelih, opo bapak ibu musim sembelih, anak monglioro garo ibu halal Nono toko sapi rin, ikut jenenge jemaah biasa, anak Nol bertunca ke dalam pokok Niku lumbung baru ini. <tuh> malah dewe masak dhewe kono wis programing ngono sisteme kon kudu urus dhewe masa masak dhewe warunge melok wong e malah dhewe nggih mas masak dhewe gak nemtokno yo gak mateken kapok kon lha malah kuwi loro ati to delokno ibuke ngono wasung ae loro atine wong spre kon gak loro hati. Cukup tuh halal nukang Bismillahirrahmanirrahim halal meskipun kan nggak nyebelir itu caranya bu? Yang ini nih onobong korupsi Pak Dargu itu dodolan, kemarin Pak Dargu apa Pak Dargu itu diberi bantuan, duduk rokok ya Pak Dargu, padahal hasil korupsi, oh tuh soal. Anak kau yang ngono kureper, eh, doi-oi-oi bok, cie, cie, cie, cie, cie, cie, cie, iki, dari, si, iki bati, so. aku Bener tapi gak bener, yang digolei itu benernya bangunan. Duduk masalahmu itu, itu masalah yang koruptor itu, enggak habis dukuing, duduk masa lama nggak dong, uang mateni ini uang kan, gue besok. Di segitiga gara gurih, besoknya itu kunan bengi, gua pak. Terus belaung, gua nggak dikekang, kan? Kayak besok, kan? Suisu, gue konnuk, gua ide, gak pesok, ide, Kaono dudu besok sono ditekno yo dari barang bukti yo dikembang lu meneh kemarin gawe iko iko aku Ibu punya bulan tidak punya nama allah, loh, Ibu nggak tahu sebelah Dewi. Ibu dulu, ma'am ini halalkan. Sampai dengiku, gue selesai. Ada di batasan ini, batasan alam muabe, alam ini um, gue warung. Ibu nggak dewi, jadi gak cukup lego lego. Lu lu lu, gue study. Oriflora santai, Arma nggak nih. Soarpo boy, soarpo peore santai. Kau nak ugon kakon, kus aku itu nak lolo, kau bibirku aras kus, pengong aku, tau beni kuter kukaruk ku mandi, kapan di mandi kus, jauh pego, ayo selako nono, tusok kus, kak, kukai sok kakus, cari de wongong tusok, belakarnak niante kus di trulo, kari kus jauk. Sabi kono. Wah, boleh sing guna kuwi nang ngono. Ngombe kuwi niate ngono, enak. Iki bagi wong sing nyoba lho. Bagi wong sing nglakoni, <tuk tuk> dudu sing nyoba nglakoni. Nek niate tobat, rorone ngunjuk apa wae. Diombe ni jamu, gak was-was, diombe iku mergo wis genen iki anti gak mempan kafe Nek gak karo minuman keras, ono. Oh, Nah, aku ngomong gak dusuh, lu kenapa gak dusuh no, Pak Ustadz ngomong-ngomong eh saat ini balik aja jenang pekir ya balik aja nangtasawu pahaya mengusung gue kehidupan ya kusuh Allah nah, Allah walaikwatailah bila tidak ada dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah saat ada yang ngomong bibir ngomong kan, niat aku mau aku pengen sembuh Allah nyembuh no. ya yes, memang ngomong um anae soko iku golek obat nah ngono obat riane lha aku gawe iki. Jadi dusa kon nak obat sing isuk nyembuna kon milih bir jadi dusa. Menurut kaya nang kutub selatan awakmu gak gelem ngombe tetapi nang rene kono iku ademe luar biasa gak cukup teko api unggun penanganes itu dipanasi dalam dalami hingga kon gak mabuk ngombe iku ng tubuh. Gak masalah. Allah juga menyatakan di surat Al-Maidah ayat 3. Jika lo di dalam hutan tidak ada hewan yang dimakan kelinci, oke? Mungkin temune celaye makanlah dia kata Allah. Asal jangan melampaui batas. Minum, banjo masuklah daliliku dah. Ondo, nanti ono yukus. Siapa aku bukan dong? Kok ngombe aku kasih dong ngombe? Cuman dalilnya koyok ono, neng ono ku. Kondisi sing goyok ngunung gue balik enang enang univer kehak nemu ya. Hmm. Ya, nemu nah, enang ideologi kehidupan, karena kehidupan di dalam kehidupan sini, yo wong kafir, yo no tanduran, yo kewan, wong wong ateis, wong islam to, wong kaya iso di kehidupan untuk menilai kehidupan itu sulit. Ono pelacur iso mlebu surga, masuk akal gak, bos Nah, nek ketentuan kuwi gak tawon. Wong ngono kuwi tapi kenapa kok menyatakan itu bisa masuk surga? Sing iso nilai orang-orang tauhid dan tasawuf. boleh nang pokok ya ngopo ya ngopo jin, nah itu yo selek membunuh itu yo elek, nabi ngopo nabi rediriku materi cacingi, gule irek singkap ilmu ini. Nah. Sekoi itu sok dipangan ngopo guys, sok dipangan sekoi guysi. Guys sok gud, loromateng gud, <tuh> karena kau jangan dirimu nih, naruh ilmu ini. Di BP DC ada karak Kara, di khusus meneng, di pangan menek, kalau orang peteng, di kenger ilmu nih, nah, diolah DC, karena pun gak ngerti ilmu nih, uang, nah, uang pun pangan, kayak ono kecap, kayak ono penyedap, ngonoain, pun gak ngerti ilmu nih, karena BP, ayo, masih ngomong, tuh konon cukup BP, tuh konon dede on, karena gak ngerti ilmu nih, aku sukunya bebek lah dede, maksudnya cukup bebek dipotong DC digoreng, eh ngono dah. Ya. Ngomong-ngomong tuh sego bebek goreng, ngomong komplit, ngomong dulu. Eh, karena banget, karo wong goblok kanker ngerti ilmunya. Ni, nak, kamera kanker ilmu ilmunya, kusuk kau bebek, mes, sing, mateng, ilmu ni, bebek, kusuk hmm. kau bebek, kusuk mateng bebek, kusuk kau bebek, kusuk kau bebek, bebek, sego bebek, kusuk kau bebek, dedek bebek, kusuk kau bebek, bebek, apa lain?